Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haratur nuhun, mengajat, menghafal. Oke, oke ya. Klik lagi di Duh, channel channel kode. Channel kode, keren mah. Keren itu namanya tuh. Aduh. Keren ya, mas. Yang... Iya tuh. <laughs> Pasti masih tuh nanti. Mesir mudah-mudahan memberikan manfaat ya kami ya, kami pasti Mak jadi ada yang request nih biasa tantangan lah apa itu kang dari yang berkomentar di video-video sebelumnya Isman tapi mantap manggah ya, kalau mau bermanfaat ya di video kali ini jadi bakalan nyoba jelasin instalasi source kode Kodek ya, oh, iya. ini aplikasi dari SPP. Oh, itu ya, Kang. Iya, SPP kodek berbasis web. Mantap tuh, mudah-mudahan bisa bermanfaat nih cara instalasinya. Gimana tuh caranya? Rumit, kayaknya tuh, Kang. Nggak lain, Allah nah. Mungkin yang dibutuhin ya. cuma exam doang sih. Oh, tapi setelah dicek ini masih pakai dompdf saran saya sih eh, xm-nya versi 5 ini saya instalkan versi 7 oh. kalau misalnya versi 4 gimana itu kan versi 4 aduh kejauhan itu Ma. kejauhan aja oke Kayak berarti ya nanti. pada luar. Kadal tuh. Jadi biar nge-support print PDF nya Tampilan print out-nya biar lancar. Jadi pakai exam versi 5. Nanti filenya ada di deskripsi video ya. Oke, okay, masih tinggal di-download aja. Man. Ini kita coba download, udah di-download nih. Ya, Kang, coba Kang. Saya penasaran ini penasaran ya Di sini kan disimpan di file download silahkan di ekstrak di ekstrasi yang nah. mengajak oh, di ekstrak ya di ekstrak terus dipindahin foldernya di dalam htdocs biasa bukan hatiku hati-hati sedia aduh mantap, mantap. itu sedianya ya. siapa, kan sedia Oh dia dirinya dirinya ini saya rename nya jadi SPP Kui. Mantap SPP Kui. Kui. Kui. Kui. Di sini ada cara instalasinya ada sih. Nanti kayaknya ditempelin di deskripsi video ya. Visual. Barangkali ada yang butuh gitu. Terus ini saya pakai Visual Studio juga buat edit ininya. Kita upload dulu. Wah kang, upload kan kang? Hmm. Saya penasaran nih jadinya kayak gimana nih. Iya. Tapi sebelum lanjut biasa mengajak iya, oke okay, di... jangan lupa subrek subrek subrek subrek, subrek. oh subrek. share ya share, subreks ya, ya. sendiri kode. Nah tombol merah biasa. Gratis ya kang? Gratis, gratis. gratis. Biaya emang ya, banyak, banyak ilmu ya nih. Mudah-mudahan lah manfaat, okay, berkah tapi mengajak uh, usahain lah kalau misalkan lihat waktu dulu kalau misalkan udah ada <laughs> sholat dulu yang mengajak oh, iya benar itu jangan sampai uh, konten saya ini benar lah melupakan kebutuhan eh, kebutuhan lah kewajiban kewajiban, kewajiban. kewajiban. Tiap hari itu pintar mengajak ya, lah hadeh ini juga, juga pernah ini kang hanya ustadz. ustadz, ustadz, dan akan ya. ustadz. oke kita jalankan nah. e examnya yang mengajak Oke, siapkan oh. mainkan. Oke, Tau. ini kita bikin database baru. Gimana, Kang? Cara bikinnya, Kang? Ini klik baru aja di sebelah kiri, nah, ada oh, baru. Yang baru itu kita bikin namanya DB. SPP kuih Bisa di skip ya mengajak Oke siap kan? Terus di klik SPP nya Di sini klik import Import oh, import. import ya bukan ekspor. Ekspor ini Kalau ekspor Kita ngedownload file dari Database ke dalam File Manager kita. Oh. Kalau impor, kita ngambil dari File Manager disimpan ke dalam database. Hmm. Kita cari mengajak. Di folder SPPKUI di sini. Nah ini ada SPPS. Kita kirim ditunggu berapa saat kirim hmm. lewat-lewat mana lewat <laughs> <Lihat> pulsa <laughs> apa -apa. Cuma portal. kita coba jalankan ya sambil dijalankan hmm. sambil nunggu databasenya terupload Oke okay, siapkan jadi caranya localhost slash nama folder ini nama foldernya spp kuih <laughs> Biar enak samain aja ya karena namanya SPPK, ya Iya, biar enak. Biar enak. jalan. Biar sejarahan lah sama video iyalah begitu. Nanti tinggal dieksperimen aja lagi. Di sini terjadi error. Di sini ada tutorial sih instalasinya kalau misalkan nggak paham. Nanti bisa dibuka di dalam kendala yang muncul. Halo. Eh, jadi kalau misalnya error, jangan putus asa ya, kan Tetap mencoba, tetap, tetap mencoba. Dan juga, saya minta maaf eh, kalau misalkan dalam proses video agak ngelot <laughs> karena eh, spek dari HP-nya masih pakai HP eh HP Aduh, apa itu? Karena apa visinya masih pakai visi kentang, hmm, oh, PC oh. HP apa nah. Yang penting jalan aja ya, Kang Iya. Oh, yang penting masih bisa berusaha berbagi lah. Iya benar. Ini, ini gimana yang menurut Kang Ilham nih? Bagus ya nih. Wow, uh, saya belum ngerti kang. Oh ini? Ambil liatin. Ya? Ini databasenya error. Oh error itu kenapa biasanya kang? Nah, kita setting di config. Uh. Saya dibuka di aplikasi. Konfig. Eh, bukan di sini. Tertarik. Lumayan sulit, ya Iya, di konfig. Iya, config. benar. Aduh, sulit banget tuh. Ya. Coba belajar ini. Cek di konfig. Kita cek base URL-nya. Oh, ini udah otomatis, pemirsa. Oke. Okay tinggal di databasenya nya tinggal ya, disesuaikan, apanya tuh yang kan? Sama, nama db, nah nama ini, hmm. disesuaikan nama databasenya nya Di ya. mana sesuaikannya kang? Ini di perum, di folder aplikasi, config, terus database. Nah ini, ini diganti sama nama database yang tadi. Hmm. Kri kri, kri. Tuh, uh. Semangat ya, ngopi, nah, Eh, Ayah, sohye. eh sohye. pura. Su -su si. ya. Kalau sudah ini udah ya ada oh udah SPP ku terus gimana nah. lagi kang ini di save terus atau bisa di sini hmm. file save nah, mantap begitu upload ya pasti sudah habis ya terupload emang aja iya hmm. maaf maaf ya iya gak apa apa kang <laughs> jaringan hmm. iya ini lagi proses lagi proses proses Wah mantap ya tampilan. Bajadin memang nah, ya. Berum kuning, eh berum hijau. Nah ini ubah file ini di dalam folder aplikasi. Kita dulu nih error ataupun enggak. Jaringan, juga memang misal jaringan. Uh <laughs> jaringan. Di mana ya? Hmm, mohon maaf ya, kan lagi hujan. Hmm, Benar, masih hujan, hujan. hujan, jadi jaringan agak kurang baik. Mungkin jaringannya kurang semangat kurang karena kedinginan. Se ya. Karena enggak ada kopi, iya menuduh kopi dulu, Kang. Kopi itu dong, gitu bener, kemana weh, ngomong, hmm. bener Ke mana ngomong Benar, mau udah terimport oh import nah, cek kang eh, cek cek, cek cek dulu ya Bismillah mang cek dulu oh nggak uh, ya benar ternyata benar nah, tapi ini kan nah, tapi itu tampilannya kang ini tampilannya kayak gini ini kan error oh keren. kita perbaiki ya di oleh router dicek dokumentasinya hmm. aplikasi party. Hai saya ngomong bahasa Inggris terlalu. Itu e, aku nah, kenama kang <laughs> aplikasi. Das, <laughs> orang ada rekayu jengsu seperti. Mang. Jadi dia MX oh, e. router. <laughs> tetep pada digantiin apa namang router. Nami, nah. nah ini, nah ini yang merah ini diubah. Oh, yang merah ini diubah. Siap, siap, di kopi aja nanti di sini, tuh. Oh. Live biar enggak susah nyarinya. Hmm. Nah, ini kan langsung ketemu. Ini diganti oh. sama ini. Amin. Teror atau teman sumuhun. Oh, oh. Mantap, mantap, kita ganti. Nah, ini lumayan ribet ya, kan? ribetnya, ya, tapi lumayanlah tetap mencoba. Iya Sudah di Save, sudah di Save. Oke. Okay. Okay. Kita coba di Replays. Terjadi. Oh mantap, oh, menghilang. Ini ada login admin, login pembayaran santri, login santri. Oke, okay. okay. kita cek. Usernya user user user user user user user user <laughs> user saya user saya user user login admin kita okay. cek oh user user php user user harapan palsu user user user user harapan user saya user user user user Pengendalian oh, lebih dinyanyam, tuh Dini. masih hab di bagian user. Oh. Tapi sini juga, kalau nggak salah, ada sih buat loginnya. Dah, ini di sini modul bisa dicek. Nah, kita cek pakai admin aja. Biasanya sih, default pakai ini. bagus bener -bener. kita cek mengajak siap Oh mantap, mantap. Ini, lumayanlah buat mempermudah sistem keuangan bener -bener. buat eh, pondok pesantren ataupun sekolah. sekolah SD SMP SMA ya betul sekali ya ini kita cek fiturnya mau SPP buat ini memang geng misalnya teh geng. geng geng geng geng sih. geng geng <laughs> geng terakhir ke komunitas gitu oh, klub. klub klub klub kan bisa online gitu mm, oh, benar. mantap itu masuknya ke uh, aplikasi khas mungkin oh okay. memang ilham SPP bulanan wah ini enggak keren ini enggak uh. cukup keren ya wih ini ada management data naikkan kelas 10 ke lulusan ini bisa upload atau siswa juga mm -hmm. ada cetak keren kan tuh jadi bisa-bisa sekaligus ke apa? upload siswanya bisa banyak mm -hmm. ini bisa banyak emang iya menghilang gitu. nah sini ada formatnya nah ini pengetahuan data mantap jiwa iya jadi nanti di format Excel di copy semuanya di upload ke sini import nanti semuanya terimport ada ratusan siswa pun bisa contohnya aku mahamang di upload deh kita coba download atau oh, menghilang boleh, boleh. coba kan coba kan ini lengkap bisa eh penjelasannya ya lumayan mudah-mudahan mudah, eh. bermanfaat bisa Oh <laughs> kalau ya kan kalau untuk yang nonton jangan lupa subrek-subrek sama ke, share saya yeah, sukai oh kali sama orang yang sukai banget yes, ya tuh punya dalam, orang dalam tisan atau eh ini pasangan ini menghilang diisi oh. aja wajib oh, ini mereka. diisi semua dikomplitin dibanyakin bebas kita coba ini di copy satu oke okay. contohnya mangnya udah sudah di copy tinggal pasti di sini mm. coba kita impor coba kan impor impor oh berhasil Hasil. ini cuma Sukis, satu orang tapi kalau misalkan banyak juga bisa seperti itu saudara saudara mantap mong kita cek siswanya mengajar wow nambah seekor oh. wow. ini ada <laughs> uh, cek kartu error kalau nggak salah pakai exam oh hmm. jadi harus pakai exam versi 5 wow. buat itu nggak support ya mengajak kalau mau di apa sih namanya upgrade, upgrade. dikembangin di upgrade silahkan yeah. sesuai kebutuhan ini ya, ada laporan rekapitulasi informasi mm. itu mantap ini kan M -m -m, gratis itu nama ya Insya Allah gratis tinggal subscribe nanggur. subscribe uh, subscribe ini ilmu gratis dan bermanfaat Berat ini mudah-mudahan bermanfaat mengajak Iya bener biar saya semangat iya, nanti bikin kontennya benar. di subrek bisa bisa jadi tag tag terus kayak jika ada kesalahan di maafkan ya, mengajak tuhan. Oke kalau enggak. Iya udah lupa dari itu ya Gini Iya. Alam, ya? Betul Atau. sekali mengilham. Normal. Mungkin cukup sekian lah. Pam-pam ya, cuap yang ya. bisa dibagiin Pam, -pam cuap cuap. Ngobrol sama sadur. <laughs> Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ya mau aja yeah. mengilham, di share di share. Oke. Okay. Kamu. yang baiknya kita ambil yang buangnya kita guruk. Ke mana kan ngomongnya salah nih, Kang, loh. Kayak agal ini. Maksudnya gini ya, Kang. Yang baiknya kita ambil, uh. yang jeleknya kita buang. Ah, Benar sih, kayaknya jauh-jauh. Oke. Okay. Itu cek sunat yang Kang. Siap menghadat. Ini udah malam Benerim. waktunya untuk tidur wabillahitaful hidayah <tid> <tid> wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum <tid> warahmatullahi wabarakatuh